Hal itu pernah saya lakukan di uh, salah satu biskota. Dalam perjalanan saya lakukan hal itu. Saya lakukan telepati itu sambil menetap target. Dan hal itu berhasil, teman-teman. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Alo Aris Masih. Di video kali ini, saya akan membahas tentang satu pertanyaan yang cukup menarik Pertanyaan tentang telepati Pertanyaannya begini teman-teman Bisa tidak kita lakukan telepati di tempat yang cukup ramai, tempat umum, banyak orang Bisa tidak kita lakukan telepati di tempat-tempat seperti itu Karena biasanya kita bertemu orang yang kita suka di tempat-tempat seperti itu kita bertemu orang yang kita cinta di tempat-tempat yang cukup ramai banyak orang dan kita ingin melakukan telepati apakah bisa kita lakukan di tempat-tempat seperti itu teman-teman sebelum saya jawab pertanyaan ini teman-teman seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya agar anda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 Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu teman-teman Amin Oke teman-teman kita langsung saja membahas tentang Apakah bisa kita lakukan telepati di tempat yang cukup ramai Tempat umum banyak orang banyak berisik yang kita dengar di sekalian kita Apakah bisa Jadi teman-teman untuk melakukan telepati Sebenarnya tidak harus kita lakukan Di tempat yang sepi atau sunyi Tidak harus teman-teman Di tempat-tempat yang cukup ramai Banyak orang Banyak bunyi-bunyi yang akan kita dengar Di sekeliling kita Sebenarnya bisa kita lakukan telepati Teman-teman Untuk melakukan telepati Di tempat umum Atau tempat ramai Itu sebenarnya jauh lebih mudah teman-teman Apabila Targetnya juga ada di situ. Kalau targetnya cukup jauh itu memang agak susah kita lakukan di tempat-tempat seperti itu. Tetapi kalau tempat yang dimana target ada di situ juga, walaupun ramai, walaupun banyak berisik, tetapi itu jauh lebih mudah, kita mengirim pesan kepada dia. Pasti teman-teman akan bertanya, di tempat-tempat seperti itu, bagaimana cara kita fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan kepada target? Bagaimana cara kita konsentrasi untuk melakukan telepati? Pasti teman-teman akan bertanya seperti itu. Jadi begini teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan telepati di tempat yang seperti itu, ramai banyak orang, banyak berisi, teman-teman lakukan telepati sambil melihat target. Sambil melihat target yang ya, teman-teman tuju Teman-teman ingin telepati itu target siapa Teman-teman lakukan telepati sambil melihat target Jangan pernah menutup mata Kenapa saya katakan jangan pernah menutup mata Karena begini teman-teman Biasanya kan kalau kita lakukan telepati di tempat yang sepi atau sunyi Biasanya kita sambil memejamkan mata kita Sambil berbaring atau sambil duduk santai Biasanya seperti itu. Tetapi kalau di tempat-tempat yang cukup ramai, banyak orang, banyak bunyi-bunyian yang kita dengar di sekeliling kita, kita tidak harus menutup mata. Justru kita harus membuka mata dan melihat target secara langsung. Kalau kita menutup mata, memejamkan mata kita saat melakukan telepati di tempat seperti itu, itu kita akan kesulitan fokus. Karena kenapa? Kalau kita memejamkan mata kita, maka pendengaran kita adalah yang akan merespon suara-suara yang ada di sekitar kita. Hal itu membuat kita lebih susah fokus, teman-teman, karena suara-suara yang ada di sekeliling kita itu jauh lebih banyak. Dan pikiran kita akan terbagi-bagi apabila pikiran kita merespon hal itu. Kalau kita membuka mata sambil melihat target, itu lebih cenderung kita fokus pada target dan pesan yang ingin kita kirim. Itu kita lebih mudah mengabaikan apa yang ada di sekeliling kita selain target Ketimbang kita menutup mata Kurang lebih seperti itu Jadi teman-teman Usahakan teman-teman uh, melihat target sambil membayangkan pesan yang teman-teman kirim Berbeda ketika teman-teman lakukan telepati jarak jauh di tempat sepi atau tempat yang sunyi Seperti itu Kemudian teman-teman Untuk melakukan telepati di tempat yang ramai dan banyak orang Tentunya banyak berisik, banyak suara. Teman-teman, usahakan buat pesan itu sesingkat mungkin padat dan jelas. Teman-teman harus buat pesan itu singkat, padat, dan jelas. Jangan buat pesan atau gambarkan pesan itu di pikiran kita terlalu panjang, karena kenapa tempat itu sangat ramai. Teman-teman, banyak suara-suara untuk membayangkan atau untuk fokus dalam waktu lama itu akan kesulitan pasti pikiran kita akan kemana-mana di saat pendengaran kita merespon bunyi-bunyian yang ada di sekeliling kita kalau kita membayangkan pesan telepati yang cukup panjang, saya yakin di saat kita membayangkan itu mungkin di awal-awal di awal-awal teman-teman membayangkan itu mungkin agak pasti fokus, tetapi kalau sudah terlalu lama maka pikiran teman-teman akan kemana-mana karena situasi itu cukup ramai dan pasti pikiran teman-teman akan merespon suara-suara yang ada di sekitar itu pikiran teman-teman akan terbagi dan apabila pikiran kita terbagi-bagi maka di saat itu kita tidak berada pada tingkat kesadaran atau tingkat di mana pikiran kita dengan target terhubung kita masih berada di tingkat kesadaran normal Telepati itu kan kita harus berada pada tingkat fokus Bukan tingkat pikiran kita kemana-mana Bukan seperti itu Jadi usahakan buat pesan yang teman-teman ingin telepatikan itu Usahakan pesan itu singkat, padat, dan jelas Kemudian teman-teman ketika teman-teman sudah buat pesan yang cukup singkat, padat, dan jelas ini yang harus teman-teman lakukan adalah bayangkan pesan itu berulang-ulang kali perjelas pesan itu di pikiran teman-teman berbeda kalau teman-teman membayangkan pesan yang cukup panjang dan lama karena belum habis pesan itu kita bayangkan pikiran kita sudah kemana-mana dan hal itu membuat telepati yang kita lakukan gagal kalau pesan itu cukup singkat, padat, dan jelas kita bayangkan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 karena kalau saya menutup mata, pasti pikiran saya akan kemana-mana. Karena di situ sangat berisik, di situ sangat ramai, banyak uh, orang bercerita. Jadi saya membuka mata sambil melihat target dan melakukan gelipati. Seperti itu. Kemudian teman-teman, apabila teman-teman kurang fokus di tempat-tempat seperti itu, uh, tempat yang cukup ramai, atau dimanapun itu, di tempat yang sepi atau sunyi pun teman-teman ketika kurang fokus susah untuk fokus teman-teman coba atur pola pernapasan atur pola pernapasan teman-teman semakin pelan pola pernapasan maka kita akan semakin tenang apabila kita semakin tenang maka kita lebih mudah fokus pada apa yang ingin kita lakukan yaitu telepati teman-teman seperti itu teman-teman teman-teman lakukan hal itu sambil menetap target melihat ke arah target sampai target merespon pesan yang teman-teman kirim kepada dia kurang lebih seperti itu kalau telepati jarak dekat kenapa selalu berhasil karena di saat itu kita langsung melihat target kita tahu target di saat itu sedang sibuk atau tidak sedang bercerita atau tidak sedang melamun atau tidak kalau target sedang melamun atau target sedang berhayal tentang sesuatu Atau target sedang menatap sesuatu dengan fokus Maka di saat itu peluang untuk kita lakukan telepati dan masuk di saat itu juga Pesan kita masuk di saat itu juga Karena kalau dia sedang berhayal atau fokus pada sesuatu Maka di saat itu Dia berada pada tingkat kesadaran yang dimana Pikiran kita dengan dia bisa terhubung teman-teman Seperti itu jadi seperti itu teman-teman, teman-teman bisa lakukan telepati di tempat umum atau ramai atau banyak orang. Saya sudah pernah mencoba hal itu. Mungkin ini adalah uh, penjelasan dari pertanyaan ini teman-teman. Terkait bagaimana cara kita melakukan telepati di tempat umum atau tempat yang cukup ramai. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman lakukan telepati sambil melihat target. Jangan pernah menutup mata. Yang kedua, buat pesan itu singkat, padat, dan jelas agar... Pikiran kita tidak kemana-mana Yang ketiga, kita harus atur pola pernapasan kita Agar kita lebih tenang Di saat kita tenang, kita lebih mudah fokus Pada pesan yang ingin kita telepatikan kepada target Kurang lebih seperti itu Oke teman-teman, itulah penjelasannya Dan mungkin masih banyak kekurangan dari penjelasan ini teman-teman Apabila teman-teman belum paham, silahkan bertanya Dan ke depan nanti saya akan membuat terus Video tentang menjawab pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Alo Paris masih.